akan hadir kembali vlog terbaru di channel youtube-nya Abang Bilar. Sebelum ada tayangan baru hari ini, yuk gaskin yang ada dulu nih Rizky Bilar YouTube. tuh sahabat ya, info langsung dari Rizky Bilar YouTube bahwa bakal hadir kembali. Untuk video terbaru di channel Youtubenya Bang Pilar Pasti bakal ada kejutan yang sangat spesial Untuk kita semua para fans Tetapi kita harus Gasgen dulu para sahabat Ya video yang ada dulu nih Luar biasa Mudah-mudahan kita selalu kompak Selalu solid mendukung karya-karya dari idola kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial banget nih Yang mana tentunya Bang Bilar hari ini kembali syuting di JB2 Bismillah semoga lancar semuanya Doakan mudah-mudahan Abang Bilar selalu sehat para sahabat ya Tentunya itulah doa yang sangat kita inginkan Doa terbaik untuk Bilar nih mudah-mudahan sehat dan dilancarkan semuanya Amin semangat syuting para sahabat ya Kita tentunya dukung terus apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga dari info spesial juga nih Yang mana kita mendapatkan kabar spesial juga Semoga sehat-sehat selalu sukses dalam karirnya Lesti kejar Rizky Bill caption yang dituliskan dalam postingan foto tersebut Bakal ada kejutankah para sahabat ya? Ini adalah momen ketika tentunya Lesti liburan ke puncak para sahabat ya Terlihat tentunya Abang Billar dan Dedek Lesti Kejara sangat bahagia Mudah-mudahan tentunya ada kejutan Apa mungkin kejutan di channel youtube-nya adalah video ketika mereka di puncak ya Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia Cidukan vitamin manja langsung dari Lesti dan Rizky Bilar